yang diunggah oleh MRB clothing line ini mengenai produk dari MRB membuat kita semakin penasaran dan membuat kita semakin gak sabar menunggu launching produk terbaru dari MRB clothing line namun dibikin salvo kursabatnya dengan tentunya pesan Bunda Lesti kejora ternyata Bunda Lesti sekalinya muncul menulis kalimat oke okay nih wow bunda les kali muncul ekoni aja katanya tuh Allah. ini keren-keren banget persahabat ya untuk produk MRB clothing line Papa Bila juga persahabatnya menyebutkan ini cakep nih katanya tuh mudah-mudahan sukses terus untuk usahanya Papa B dan Bunda Lesti Bismillah Leslar bangkit kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar hanya sekali diberikan dari les Lovers. Wars diantaranya dari AIDOT Gusti mengatakan I admin mean, MRB Clothing lain baru tahu ya kalau dari jawabannya cuma oke okay ini aja, dulu waktu pertama Kakak bilar chat juga jawabannya cuma oke okay, katanya itu Masya Allah mudah-mudahan untuk usahanya Leslar berkembang sukses, amin kemudian juga ya para sahabat kita lihat hidupan vitamin yang sangat membahagiakan Masya Allah lucu banget ya ekspresinya Abang Fatih Selalu saja gayanya bikin salvo makin menggemaskan dan makin pintar Alhamdulillah persahabatnya setiap hari selalu mendapatkan kebahagiaan dari keluarga kecil Leslar Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Winduri Kalimat caption pun ditulis Masya Allah, Tabarakallah Berbahagialah kalian Bisa ketemu di hotel sesama orang pada Dapat dari teman grup jati Mereka pun berbahagia menyambutnya. Semoga tetap rendah hati ya Panda dan Al-Fatih Lagi ghibahin Leslar Lovers yang sayang sama mereka Jadi ketawa ketibi mereka Masya Allah Bahagia sekali ya untuk kita semuanya Melihat kebahagiaan dari Leslar Family Masya Allah Mudah-mudahan juga tentunya Idola kesayangan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu mendapatkan doa-doa baik dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar tentunya Dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Ada tentunya informasi yang kita dapatkan dari Ibu Siwi Mengenai acara Hood Indosiar yang ke-28 Penampilan 28 The Diva Battle Genre akan mengisi acara tersebut Perhatikan kalimat caption info yang dituliskan 28 The Diva Beton Genre di malam Hood Indosiar yang ke-28 Kebayang gak sih akan seheboh apa nanti? Saksikan Hood Indosiar yang ke-28 dalam konser Indosiar Selasa 10 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Dan konser raya 28 tahun Indosiar, luar biasa Rabu 11 Januari 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Live di dan Video.com informasi dari Ibu Siwi mengenai penampilan 28 The diva battle genre yang akan memeriahkan acara Hood Industrial. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada tentunya wawancara bersama Bang John. Suatu kebanggaan untuk warga Konoha. kali ini Bang John menyampaikan menjelaskan salah langsung ya saat bertemu dengan Rizky gilar Banyak orang-orang di luar sana. Apalagi media-media yang menyebutkan bahwa Papa B itu numpang hidup dengan Lesti. Di sini dipertegas oleh Bang John, Rizky Bilar itu tidak pernah menumpang hidup dengan Lesti kejora. Ini langsung disampaikan oleh Bang John di ya. penilaian dari Bang John setelah bertemu dengan Rizky Bilar yang belum tahu kehidupan Lestlar daripada yang mereka jalani, persahabatnya. Kalian-kalian yang merasa lebih tahu, jangan sok tahu bersahabat ya. Karena kehidupan pribadi Leslar hanya Leslar sendiri yang merasakan dan yang lebih tahu. Mudah-mudahan, idola kesayangan kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar, salah satunya dari akun Masya Allah, Tuh dengar netizen Yang maha benar, yang maha tahu Doa terbaik buat leslah bahagia selalu Langgeng sampai Dijana, amin Kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya Dari Akurnah Mawati Rifai Yang bilang bilar numpang hidup tuh Cuman orang-orang yang iri dengki Atas keberhasilan bilar Yang banget cepat Jadi orang sukses, betul sekali persahabatnya Yang bilang Bilar numpang hidup itu cuma orang-orang yang iri dengan keberhasilan Rizky Bilar. Sebagai fans sejati harus tetap mensupport yang terbaik, tetap kompak dan solid untuk mendukung, mendoakan buat Leslar Family. Masih menunggu ceritakan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu Ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.